Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Jadi kita ini diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Tugas kita bukan mencari rizki Tapi menjemput rizki Kalau mencari antara ada dan tiada, Kalau menjemput pasti ada Yang kita cari adalah keberkahannya Oleh karena itu jangan pernah takut tentang rizki Tapi takutlah satu tidak berkah rezekinya Karena kita salah niat dan salah dalam caranya yang kedua, takutlah tidak syukur karena yang membuat rezeki kita tidak membahagiakan itu, kita kurang bersyukur atas yang ada. Janji Allah kalau kita syukur pasti ditambah. Yang ketiga, takut tidak sabar kalau Allah sedang menahan. Biasanya ada orang yang galau, gelisah, padahal ada waktunya dibuka, ditahan, dan yang keempat, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho ketika memang rezekinya sedang diambil karena ada waktu-waktunya. Kapan harus pindah kepada hamba Allah yang lainnya Oleh karena itu Nikmati saja Bekerja itu jadi amal soleh Perkara rizki akan ikut Jaga ibadah sholatnya harus TBM Tepat waktu berjamaah di masjid Jaga baca Qur'annya One day one day Jangan sampai kurang Jaga banyak, sodak, banyak istighfar Karena istighfar pembuka pintu rizki Dan banyak sedekah dengan banyak kebaikan Kullu ma'rukin semua kebaikan itu sodako Tidak akan kemana-mana rezeki Tidak perlu banyak rezeki itu Yang penting tiap perlu cukup Nah itulah ciri-ciri rezeki berkah Selamat menikmati Bekerja menjadi amal soleh Dan bekerja itu adalah untuk Menunggu waktu sholat Jangan sampai gara-gara Bekerja hak Allah terabaikan Dunia akan ikut Ah, juga ada karyawan 1.300 ya rileks saja karena yakin Allah akan membagi rezeki setengah triliun setahun harus ada Allah maha kaya penjahat saja dikasih rezeki masa kita tidak ya selamat menikmati bekerja sebagai amal soleh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam